Baik sobat dobi akustik selamat datang di musik akustik ya Dan hari ini kita akan membahas tentang kapo Apa sih kelebihan dan kekurangannya kita menggunakan kapo dalam bermain musik Ya oke okay. sekarang kita kepoin kaponya Kapo ini sebenarnya berfungsi untuk apa sih kesehariannya ya Bagi yang bermain musik Mungkin kalau yang udah profesional, itu sudah tahu banget apa sih fungsi sebenarnya. Tapi buat kita yang masih belajar, nah kapo ini sangat membantu, terutama yang masih baru ya, belum begitu menghafal chord-chord pada gitar. Nah, fungsi utamanya dia ini adalah untuk meningkatkan uh, tingginya nada, pada chord gitar, contohnya seperti ini. Ini standar ya, belum kita pakai. Belum kita pakai kapu. Nah, oke, okay, kita akan coba dengan lagu apa ya? <tuh> uh, gimana kalau... eh, uh, ya, nyanyinya ngawur aja deh. Oke. Okay apa dulu ya lelah menunggu saat sekarang kita pakai kapulnya Kita letakkan di kolom kedua ya. Lelah menunggu saat denganmu. Oke, jadi itu fungsinya ya fungsinya untuk menaikkan nada jika di setelan standarnya tanpa menggunakan kapo tadi e, menurut saya pasti kerendahan tapi setelah kita menggunakan kapo agak naik lagi sedikit nah buat teman-teman e, mungkin yang udah pada tahu ya oke okay tapi buat adik-adik saya teman-teman saya yang mungkin belum tahu jadi itulah fungsi utamanya ya uh, tapi jangan keenakannya ya karena nanti kita akan malas untuk mengeksplor kunci-kunci yang lainnya dan fungsi lainnya juga yaitu ketika pada naik gitar mengalami kebengkokan ya biasanya di ujung sini itu senarnya tinggi dan akan menyebabkan gitar itu suaranya falas jadi kapo ini sangat membantu sekali sebagai pengganti daripada si ini, node-nya ini ya, sebagai pengganti note. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di uh, tutorial dan tips-tips yang lainnya. Sampai jumpa.